Ini sosok Genervo ya teman-teman Mungkin si Bamba ini gak sadar ya teman-teman eh, Dia tuh sedang Ya sedang bermain sama sosok Genervo ya teman-teman <tik> Bismillahirrahmanirrahim Awn Zubiqab di kalimat Pemukulis saya itu ini lama ini lama. Jadi jadi tuh ini ya teman-teman, ada kayak selokan besar ya kayak kali lah kalau bahasa saya ya teman-teman. Dan di samping-sampingnya itu pohon-pohon bambu. Ini kayak gerimis ya teman-teman. Cuma. Kayaknya ini suasananya kayak enak banget, ya, teman-teman. Ini kayak pohon arena, apa-apa ya, teman oke buat teman-teman dimanapun pun anda berada ya tolong bantu channel saya ya teman-teman jangan -teman. cara klik subscribe ya teman-teman like, comment, share ya teman-teman karena tanpa kalian channel saya itu nggak ada apa-apanya ya teman-teman ini nanjak kayak ada dua jalan ya teman-teman Saya mau naik ada apa ya teman teman. terlalu banyak banget apa melakukan cintang ya, teman-teman sebulan Ini sosok penyeruwo ya teman-teman. Mungkin simbang ini nggak sadar ya teman-teman. Eh, dia tuh sedang, Ya sedang bermain sama sosok penyeruwo ya teman-teman. Aku. Oh. Oh. ini udah dahulu ya, ini berapa banyak? ini cepat mbak, ini dia yang cepat. jadi gini ya teman-teman, si mama ini dia tuh kayak ya wanita wanita kayak gitu ya teman-teman. jadi ini tuh pelanggannya katanya. Jadi dia ketemu, ketemu di pekarangan ini ya teman-teman. Posisi simbalannya lagi pulang, arah pulang cuman ketemu kayak ya target lah, kayak gitu ya teman-teman. Cuman simbalannya nggak tahu kalau nanti sosok apa ya teman-teman. Saya juga gak ngerti nih, ada sosok wanita cantik, berhubungan ya, berhubungan kayak gitulah semoga kedua ya teman-teman, pasti ya teman teman. Saya teman-teman. Bersambar ya mbak Saya akan. saya akan Beritomba, kalau ini apa ya Bobo, oh, oh, Bobo oh. Coba, coba, coba. Oke, cepet -cepet ya. Nah, sebenarnya mau pulang. Tadi bilang mau pulang ya. Semangat saya ketemu pasiennya. Oh, mau ngajar gitu ya. Jadi ya selamat kalau misalkan saya sedang pulang saya di kebun sampai di dunia ketemu laki-laki ya berpura-pura jadi pembeli atau apa ya Mbak? Kita nah, disarankan jangan diterima ya Mbak. Nanti kita harus pulang ya Soalnya apa ini bukan tempatnya Mbak. Lagian bu, cuma-cuma kali ini pakai alat apa gitu? Ya. Minimal banyak pulang aja ya. Sekarang sudah malam banyak sendirian ya. Nanti saya antar pulang ya. Bener kan aja aja? Saya sempat ya karena dia sendirian ya teman-teman Ya teman-teman Jadi Intinya Dari kejadian yang barusan ya teman-teman Jadi saya si mbak banyak itu Kayak penjual yang seperti itulah ya teman-teman Dia menemukan kayak pelanggan Pria di sini ya teman-teman dia ya, asal mau aja, pada ini tempat saya sepi banget ya, teman-teman kebun Tapi ya, ya kurang tahu saya lah, intinya pesan dari saya tuh ya jangan sembarangan ya kalau di perkebunan, -perkebunan ini, apalagi posisi anda sendirian ya, teman-teman mungkin udah cukup dari saya teman-teman nanti saya akan bertanya lebih lanjut di belakang kamera ya teman-teman, karena mungkin ini privasi simbabannya kasihan lah ya, teman-teman, terlalu di-explore banget ya jadi cukup aja dari saya ya penjelasan kali ini. Bila ada kata setelah bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya, di teman-teman ya saya minta maaf. Bila ada perlakuan saya yang kurang berkenan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa namanya? Ente punya.